Dengan sebab Allah tak anda atur belakang semua tiap-tiap perkara dalam makhluk dia ni. Maka setelah Nabi Musa diperanyuk di dalam peti saat ni, Faltaqatahu alu fir'aun. Setelah itu ia dipungu, maknanya diambil oleh orang-orang fir'aun. Orang-orang di sini iaitu ni, Orang-orang yang duduk mandi, terutamanya orang-orang tino kau dok mandi di tepi sungai ni waktu tu sekali dengan asiah isteri firaun أعوذ بالله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 Ayat 7 sampai ayat 9 Surah Al-Qasas Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa Ilham artinya Buitahu dengan secara uh, Meneguh untuk peheh satu-satu perkara Ia berlainan dengan wahyu nah, Kalau wahyu ni melalui uh, malaikat Yang beri raliknya kepada rasul-rasul Dan uh, orang yang terpilih oleh Allah Ta'ala Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa Lagu mana? Susukanlah dia Maknanya, hei ibu Musa, menyusulah anakmu ni. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenai mengenainya dari angkara Firaun. Sebab masa tu, Firaun sedang-sedang duk mengamuk. Nak bunuh budak, hak dia, gambar dalam mipi dia, dalam cuang wala tu. Kena bunuh ke habis budak jatah. Budak tina tak apa, di dijaga nyawa maknanya di, dilepah tidak dibunuh maka letakkanlah dia dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut laut di sini arti sungan ni dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari Rasul-Rasul kami. Jadi perkataan yang diberitahu kepada muk Nabi Musa ni, merangkumi semua. Panggil Krap belum habis. Mung tak usah say, hey, Mok tak sahduk bahasa, hey muk Musa. Kalau takut, ambil anak Mok, buh dalam peti, perhanyuk. Lepas itu, budak ni akan kelip semula kepada Mok. Dia akan menjadi seorang Rasul. Alhamdulillah. Ning lah muk Nabi Musa yang yakin dengan janji Allah Subhanahuwataala dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi satu ruas minat tujuh dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala Allah Taala menerangkan perihal Nabi Musa alaihis salam semasa ia baru lahir dan bagaimana ia telah diselamatkan sehingga ia besar panjang dan di, di istana Fir'aun sebagai anak angkatnya dengan tidak disedari. Alhamdulillah. Ni khijaya tu hai. Kalau khijaya manusia, mustahil sama sekali Nabi Musa nak pergi selamat. Cerak nah. Kalau kira dengan otak manusia, pada waktu tu, cerak Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi, dengan sebab Allah tak ada atur belakang semua tiap-tiap perkara dalam makhluk dia ni. Maka setelah Nabi Musa di peranyuk di dalam peti saat ni fal taqatahu al firaun setelah itu ia dipung maknanya diambil oleh orang-orang firaun orang-orang di sini iaitu nya orang-orang hendak mandi terutamanya orang-orang tino hendak mandi di tepi sungai ni waktu tu sekali dengan asiah isteri firaun bila dia tengok peti dihanyu ke tepi-tepi sungai segera ni cuba kita tengok dah nota kaki di bawah 129 yang ni setelah ibunya melepaskan peti yang berisi anaknya itu ke laut lalu terdemparlah peti itu berhampiri dengan istana Fir'aun maka ia pun dipungu oleh orang-orang Fir'aun dan membawanya ke istana Alhamdulillah gamalah katanya peti yang ada budak saat ni, dibawa masuk ke, ke istana Fir'aun. Umuh, Nabi Musa pun duduk tak jauh dengan tu. Sebab apa? Sebab dia peranyuk. Mok dia peranyuk peti. Lepas tu suruh ke apa? Suruh kakak Nabi Musa Hok Tino. Ada di dalam ayat lepas pada ni. Suruh pergi perhati peti itu hanyuk pergi ke mana? Kakak Nabi Musa pun duduk perhati tengok akhir sekali Ia nampak peti itu gigit singgah di kawasan istana Firaun pada waktu itu kesudahannya ia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka ani tu harap payah pandak-pandaklah akhir sekali budak kecil sat ni akan menjadi seteru yang besar dengan Firaun akan jadi musuh sah Ataupun Fir'aun anggap Musa ni adalah sebagai musuh dia. Di masa Hadap Peh. Tapi masa, masa tu, dia tak gambar katanya. Anak kecil, budak kecil tu saat ni. Akan menjadi seorang Rasul yang akan merutuhkan kerajaan dia. Masya Allah. Nah, Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongi yang bersalah tu hai raya supongan pat pat walk kalau kita kecek mudah-mudah raya pandak-pandak ingat mula Firaun dengan Haman fikir salah jadi salah lah katanya pada waktu tu tu dia tak ada fikir katanya budak ni hak dia duduk gambar dalam mipi cahilau tu watching man you tini dia duduk gambar katanya budak budak luar ni tak tahu katanya mariman ni tapi dengan sebab Allah Ta'ala atur Hanyuknya peti saat ini mari di di istana Fir'aun Bini Fir'aun Iaitunya Asyakh Orang yang berperanir Cuba berhati tak? Ayat yang ke-9 Wa Fir'aun Qurratu aynin li walak Dan kalau melihat kanak-kanak itu Buka orang peti Tengok betul oh budak comel weh. Cuba kita jamah dah. Eh? Orang okay, semua ni tak kira tino jate ter utamonyo orang-orang okay, okay, tino. Bila tengok budak kecil dia berasa guano? Masa nak rak-rak dah. Masa sedak sebab tu budak-budak kecil ni kita wasan nak kutel, ko-koho dia wasan nak gomis, nak dakat, nak peluk. Tak kira anak siapa pun. Lagu tu lah budak-budak kecil. Kulit hitam kulit putih terutamanya budak tu budak comel nabi Musa ni adalah budak comel sehingga apabila asiah bawa masuk di dalam istana kecek dengan Firaun dia kata apa dan tatkala melihat kanak-kanak kecil kanak-kanak itu bertakallah isteri Firaun 103 1300 isteri Firaun itu bernama Asiah Uh, dalam tafsir katanya Asyih binti Muzahim Ini Nama Bagi isteri Fir'aun tak? Bernama Asyih Yang sebaik-baik sahaja Kanak-kanak itu dibawa Kepadanya Maka timbullah perasaan eh, kasih sayanya Lalu menyatakan kepada Fir'aun Supaya ia dipelihara Sebagai anak angkat Semoga ada kebaikannya dan tafsir dia royak katanya mula-mula dia -mula, tak Asiah sebut katanya eh budak ni comel wey. kita ambil jadi anak peror anak angkat kita lah padahal pada tu, waktu tu Asiah dia tak ada susu dia tak ada susu dada dia dia kena ke pasal melalui ke apa? nak cari siapa untuk nak menyusu budak ni hatulah dia kecek dengan dia kata kan, budak ni sangat-sangat elok dan moleknya. Nah, comel dia budak, budak ni. Semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Cahaya mata ni. Kau tak ada duang cahaya tu Nah, kurratu ainin. Jangan kamu membunuhnya. Lah takutuluh. Ni besar, raya kepada Fir'aun. Asyah kecek pun kecek dengan lemah-lembut. Anin nyo ayat katanya hati orang jantan apabila orang tino kecek lembut Haloh selalu walaupun baik kain secara mano gagah secara mano orang jantan ni dia haloh dengan orang tino. Anin perlu kepada orang-orang tino semua pun pandai cit witia dengan tok laki dia, dengan abang dia. Orang-orang hadok punoh deh jantan dengan tino dok punoh tu dengan sebab apa? Sebab orang tino lembut tu. Orang tino yang pandai daya untuk lelaki dia kerecek lemah lembut apa tah lagi minta maaf dah eh? orang-orang tina pasang buka-buka tu buka ni oh orang jatuh haloh piyah babak, jatuh babak-babak-babak nak no, jubah-jubah habis nyoboh cuba kita gambar tu no, tokca-tokca nak no, pakai duduk dalam kain kuning tina masuk pak tu habis kain-kain tokca nyoboh habis hal itu tu Punuh dengan sebab ke apa? Orang jantan ni nak molek pun molek dengan orang tino, nak tak molek pun tak molek dengan orang tino. Berarti seni orang tino bukan semua ni. Orang tino tak molek tak berjurus tu nah. Seni orang tino ni manrang mah. Kadang-kadang dengan suara dia, kelaku wel agak jale dia, dia tunjuk kepada orang jantan, hak dia det tang cai katanya, orang ni aku nak pikak hati. Punuhlah uh, orang jatuh itu. Kalau dia ikut tak moleklah Dan orang jatuh hok berjuru, hok salihah pun, insyaAllah akan jadi molek juga. Dengan sebab apa? Sebab apabila orang jatuh duduk duduk berlang kong berlangkong, orang jatuh, insyaAllah, orang jatuh akan berjaya dengan sebab orang perempuan itu baik. Ha, inilah yang kita duduk nak. Kalau boleh, kecek. sebab kita duduk kecek adalah tajuk ni. Kita nak jadi orang jatuh ni, perangai yang sumpah dengan Asyaf ni, Panah keceh. Walaupun ia duduk dengan gergasi dunia pada waktu tu, Itu yang tak ada wajah. Orang lebih daripada Fir'aun. Di segi jahat, karuk. Dalam Quran itu yang wajah. Fir'aun, Masya Allah. Banyak kali. Supaya saya baca wajah kepada kita kemarin. Iaitunya ya Fir'aun yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran ini. Berapa kali? Ini tujuh kali tu tak ada sebut dhamir lagi ni tak ada sebut sanam lagi Musa Allah Taala sebut di dalam Quran 129 kali banyak sebab Musa ni, Nabi Musa rasul Allah tapi Firaun yang Allah Taala wayak ni puluh tujuh kali ha ni jangan duduk jinjin katanya gapo ni tak masuk dengan sanam dia dengan dhamir dhamir banyak lagi Firaun yang Allah Taala wayak wayak wayak bila wayak Firaun wayaknya ada setengah-setengah wayak dhamir iaitu nya hu hu hu hu hu tu kembali kepada Firaun. No ayatnya banyak. Gergasi dunia pada waktu tu. Masya-Allah. Wah gergasi dunia ye lembut dengan sebab bining kecil molek. Ah nilah. Ulama-ulama pakat dok royak bila Firaun eh bila Asiah kecil macam tu Firaun kata kena? Amma laki am, Wa amma li cao, chan, tu ketika Asiyah, katanya budak ni. Kita akan ambil. Jadi anak angkat. Fir'aun masih lagi Tau si. Tau si Tapi Asia kecek pikak hati dia. Akhir sekali. Tak apalah. Tu Orang jatuh, lagu-lagu mana, dia ya kerah, dia ya berkain di mana pun, dia bining, keceh saja. -kece. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tidak nah, ambil, ambil, ambil, ambil. ambil. Nah, itu dah. Masya Allah. Nak Akhir sekali, Allah Ta'ala raya, mudah-mudahan ia berguna kepada kita. Ini, asyah raya kepada Fir'aun. Atau kita jadikan dia anu. Padahal mereka tidak menyedari kesudahannya tu hai royak anakot tobei katanya Firaun tak sedar tak tahu katanya budak ni lah yang akan meruntuhkan kerajaan dia atulah insyaallah nah kita sambung semula ayat yang ke 10 sebelah oh, panjang ya, lagi nah dekat-dekat dengan 50 ayat hubung dengan kisah Nabi Musa yang berulang-ulang di dalam Quran bermula daripada suratul Al-Baqarah patu adanya rato-rato pada surah tu, surah ni dan sebagainya. Jadi, kita pun tak sadap puas sudah. Dengan apa itu? Walaupun kita ada dengar dah, kesoh dan berulai banyak-banyak kali. Anggap katanya, ini adalah ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sengaja sebut. Kalau dia manusia tulis tak? Misalnya, kalau Quran ini, tuha'i kepada manusia, mung tolong atur cari orang-orang hak bijak, orang hak pandai hatu taksi sam. cerak nah kalau turut saya saya nak buat pen mod mu ingat dengar molek ni bukan kita nak pergi pindah quran dak kalau wei kepada saya saya nak buat quran ni woi jadi mod mu woi jadi bot dia lalu bot wa duit Allah taala sifat dia perbuatan dia gapo yang tu hatu so so so so, urang Allah, urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi, ada urang Nabi Nuh, Nabi tu, Nabi tu jadi muat-muat-muat-muat-muat. Jangan duduk capo gi mari, ulai dak tahu berapa kali. Ha tu, kalau bui kepada manusia tapi Allah Taala gayat kepada Nabi sebagai tauqifi. Tauqifi ni artinya sudah pun ditetapkan dah. Quran macam ni. Manusia nak gi pindah tak leh. Nak gi atur, Ay, nampak tak mau ni surah ni duduk sini. Atas mula Yang ni Yang dua buat panah-panah Sebab ini adalah Penetakpah daripada Allah Ta'ala Yang raya kepada Nabi Nabi pun raya kepada sahabat Mula surah Dalai Quran Iaitunya al fatihah Al-Baqarah Al-Imran Al-Nisa Sapa ke surah tunas Lepas tu kita Bila kita baca Walaupun orang Bila kita baca Bila kita baca Bila Eh dalam surah surah ni Ada dah. kesoh ni apa, apa surah ni ada pulak kalau siapa berani nanti akak tangis, akhirat akak lagi. Tak nangis Tuhan Tuhan kita nak tanya sikit apa Tuhan atur keroh ni, kita tak pandai ni. Ha kita tu. tanya Tuhan. Jangan nak tanya sama-sama manusia. Manusia. Terima hok hok bedset hok sudah siap dah. Amun ngaji sudah gitu. Gambar katanya Allah Taala suruh kita usaha paherti, amalkan, sebar dan jadi orang baik, jadi orang berjuru, jadi orang yang bertakwa kepada Allah wi bawa diri untuk selamat dunia siapa kau boleh duduk di dalam syurga sikit lagi nas insyaallah wallahu a'lam wa sallallahu alana nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh